pariwisata Indonesia kawan-kawan semuanya saat ini saya sedang berada di Stroudel Malang. jadikan proses transit di sini keperluan pagi hari ini kita membawa rombongan dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Rencana perjalanan -perjalan kali ini kita nanti dari tanggal 15 Maret sampai tanggal 19 besok itu rutenya menuju Malang dan Pulau Bali oke teman-teman terus pantu uh, terus ya perjalanan kami biar nanti teman-teman bisa melihat ataupun mengamati apa kegiatan kami selama perjalanan ini dari tanggal 13 sampai tanggal 19 itu untuk yang kita kunjungi Malang dan Pulau Bali terus